Oke untuk rekan-rekan bisa berhati-hati pada ATM seperti ini ya bisa diperhatikan ada dua mafia pada mafia ATM salah satunya ini ya dia berusaha untuk apa namanya Merusak ya, istilahnya memacetkan ya, memacetkan kartu ya, bisa dilihat seperti ini. Dia hanya membuat macet pada bagian ATM, dia tidak bertransaksi, dia hanya merusak pada bagian ATM untuk memasukkan ATM-nya, dia ada tiga orang tidak tahu di ATM mana. Oke, ini dia ibu-ibu yang mengalami korban ya, korban pada ATM. Dia berusaha melihat PIN ya, dia berusaha melihat istilahnya kode ya, kode rahasia. Terus dia berpura-pura kembali ke ATM untuk mencoba seperti seperti ini bisa dilihat untuk rekan-rekan untuk rekan, rekan kalau terjadi macet mendingan ditinggal saja untuk kita dapat mencari ATM yang lain karena oke okay, ini juga salah satunya untuk temannya ya dua orang dan ada tiga orang ya temannya ada tiga orang oke okay, dia berpura-pura mengecek Kaldu atau tidak tahu, sepertinya dia hanya berpura-pura seperti ini. Dia hanya mencoba, dan satu lagi, ini dia, dia hanya berpura-pura untuk sibuk. Ya, sepertinya gayanya sibuk sekali, tapi tidak tidak apa ngapain hanya sibuk mencet-mencet doang, bisa dilihat untuk teman-teman berhati-hati caranya untuk pengambilan uang di ATM di minimarket atau di mana ya. Oke. Okay. Dan korban nanti dia akan mencoba kembali seperti ini ya dia mencoba kembali. Ya, kemungkinan dia penting sekali untuk mengambil uang atau untuk apa dan tidak tahu. Dan coba terus. Dan dia menanyakan pada salah satu mafia. Oke, okay, seperti ini dia kurang-kurang membantu pada pemasukan ATM. Dan dia juga sepertinya mencuri ya, mencuri apa namanya password ya, untuk mencuri passwordnya dulu. Yang penting, sudah dapat password. Nanti dia berpura-pura membantu seperti ini. Oke, okay. dia sudah mendapatkan password. Bisa diperhatikan, untuk rekan-rekan, ada tiga orang di belakangnya, juga ada dari di belakangnya tiga tim. Juga ada. Oke, okay, yang satunya ini ya, sebarankan perhatikan ya. Dia yang satunya ini ya Yang be, be, bertopi Hitam di Dia menukar kartu ya Lihat oke kita perlambat Dia menukar kartu Coba diperhatikan Untuk tekan-tekan Dia menukar kartu Karena passwordnya tidak didapatkan Dengan temannya Dia Oke kita perhatikan lagi ya Dengan gerak lambat dia menukar kartunya, ya kartu korban ditaruh di bawah HP, dan kartu dia di ditaruh di atas HP oke, okay. sepertinya dia berhasil ya, karena dia sudah berhasil mendapatkan kartu dan mendapatkan password dan untuk ibu-ibu ini ya, korban dia tidak bisa untuk mengambil uang ya, karena kartunya sudah ditukar dan passwordnya sudah dicuri ya berhati-hati untuk rekan-rekan oke, okay. kita mendapatkan di Facebook ya kita jelaskan dan kita zoom ya untuk videonya rekan-rekan untuk dia berhati-hati untuk mengambil uang di gimana saja seperti ini ya, ibunya sudah tidak bisa apa ngapain ya kasih sekali Oke, okay. orang ini juga sepertinya ini ya, sudah macet ya, karena dibuat macet untuk sistemnya, silahnya, mesinnya ya dibuat macet. Oke, okay. untuk rekan harus berhati-hati triknya itu seperti itu ya, mafia-mafia ATM yang bergulut di bidang pengambilan ATM dan pengen peng pengambilan password, oke okay. sampai di sini dulu ya untuk videonya.